Wadidaw, halo teman-teman Mantap Balik lagi bersama truk Mang Asep teman-teman Wadidaw, lihat truknya teman-teman Mantap sekali Seperti biasa Kita mau cari mainan teman-teman Untuk penuhin truk yang ini Wadidaw Oke, sebelum itu Seperti biasa teman-teman Markimul Mari kita mulai Mantap betul Oke Kita cari mainan teman-teman uh, Apakah kalian melihat mainan? Wah teman-teman Ini dia teman-teman Mantap Kita menemukan mobil polisi teman-teman Keren sekali Wadidaw Ayo kita masukkan teman-teman Mantap Oke, mantap. Cari lagi teman-teman. Apakah kalian melihat mainan? Nah, teman-teman, betul. Kita menemukan mainan lagi teman-teman. Mantap. Kita menemukan uh, ikan badut teman-teman. Mantul. Kita simpan di sini saja teman-teman. Oke, kita cari lagi teman-teman. Apakah kalian melihat mainan? iya betul teman-teman ini dia keren sekali ya matanya besar jadi kita gampang melihatnya mantap ikan badut lagi teman-teman oke kita simpan mantap kita cari lagi teman-teman apakah ada di sela-sela ini teman-teman wow lihat kita menemukan lagi mainan wadidaw yang ini mobil ambulan, teman-teman. Warna pink. Wadidaw, lucu sekali. Mantap. Kita langsung angkut saja. Mantap. Kita cari lagi, teman-teman. Wow. Lihat, teman-teman. Kita menemukan lagi mainan. Yang ini mobil apa, teman-teman? Lucu sekali. Uh... Oh keren mobil beko teman-teman langsung saja kita masukkan mantap kita cari lagi teman-teman wow ternyata kita menemukan lagi mainan wadidaw kita ambil saja tuh teman-teman lihat kita menemukan ikan hiu mantap sekali langsung saja kita simpan mantap oke Tadi kita melihat mainan Nah betul kan Iya ini iya, teman-teman Kita ambil mobil kebakaran Wadidaw Mantap Kita menemukan mobil kebakaran teman-teman Ayo kita simpan Mantap Wadidaw Lihat teman-teman Truk yang ini sudah penuh Apakah kita mencari lagi mainan Iya dong Jangan kemana-mana teman-teman Masih ada banyak mainan yang harus kita cari Wadidaw Tuh teman-teman Kita menemukan anak ayam Wadidaw Keren sekali Ayo kita ambil teman-teman Mantap Ayo kita ambil teman-teman wow. Kita menemukan Empat anak ayam Mantap Wadidaw Wadaw. Kita menemukan lagi mainan ini ada anak ayam lagi teman-teman oke kita simpan saja wadidaw ada empat lagi teman-teman mantap oke kita simpan di sini teman-teman wow mantap sekali oke kita cari lagi teman-teman nah lihat teman-teman tuh ada lagi teman-teman mantap ayo kita simpan kita angkut saja wadidaw kita tumpuk di sini saja teman-teman mantap wadidau weleh-weleh teman-teman dua truk kita sudah penuh mantap kita cari lagi teman-teman jangan kemana-mana oke nah ini dia truknya teman-teman masih kosong tuh ayo kita cari lagi mainan wow pegalnya mat mainan teman-teman betul ini dia teman-teman kita menemukan truk pasir yang pastinya buat angkut pasir mantap kita simpan saja wadidaw apakah kalian melihat mainan lagi teman-teman ayo bantu aku teman-teman oke iya betul wadidaw ini dia teman-teman mantap hampir saja hilang ya teman-teman tertutup rumput mantap kita simpan di sini teman-teman wadidaw kita cari lagi teman-teman wah teman-teman tuh iya betul ini mantap lagi-lagi kita menemukan mainan teman-teman wah warnanya manis sekali teman-teman mobil lebih eko ya teman-teman mantap kita simpan wadidaw Oke teman-teman, sudah hampir penuh Apakah ada lagi teman-teman? Wow Mobil apa ini teman-teman? Keren sekali Iya, ini mobil box. Kita simpan saja Kita cari lagi teman-teman Apakah masih ada? Wow Keren sekali Kita menemukan mobil Derek Mantap kita langsung simpan saja teman-teman wadidaw lihat teman-teman kita sudah menemukan banyak mainan truk kita sudah penuh teman-teman lihat mantap videonya sampai sini dulu ya teman-teman iya teman-teman karena truknya sudah penuh jangan lupa subrek ya teman-teman biar, biar gak ketinggalan video selanjutnya teman-teman mantap